Hello everyone, welcome back on Mah YouTube channel. Still with me, Dio. Hmm. Di video kali ini, gue akan review lagi dan gue akan membahas salah satu brand Jepang yang best selling and most wanted. Kalian pasti udah tahu. So, stay tuned. Tada! Tara tada tada. Ini dia. Ini the new Seiko 5 yang military series. Ayo bentuknya kayak apa? Kalian pasti tahu kan yang suka jam-jam nggak -jam... cuma jam Seiko aja ya. Pasti suka ini menurut gua. Ya, menurut pandangan gua penerawangan buset. Enggak bukan. Menurut gua ini mirip banget. Walaupun nggak mirip 100% ya, sekilas gini aja orang pasti eh oh, Hamilton kaki. Oh, Hamilton military, enggak bukan ini Seiko, ya ini Seiko. Tapi diameternya emang hampir sama dan bentuk case-nya juga hampir sama. Cuman bedanya kalau yang 0 dia pakai date aja, kalau di sini ada day date. Ngomong-ngomong movement, Seiko ini movementnya pakai automatic kaliber 4R36 dan 4R36 itu udah nggak bisa ditawar, pasti ada day sama date. Nah kalau 4R36 pasti kalian udah tahu kan fiturnya ada hack and winding. oh ya jam ini nggak screw down crown ya karena Seiko 5 jadinya dan bukan diver atau benar-benar truly field watch jadinya dia nggak screw down crown jadi hati-hati kalau dipakai main air tetap bisa tapi hati-hati ya oke yang gue bahas ini sekarang adalah yang SRPG33 ya kodenya SRPG33 kalian kalau mau browsing itu pakai kode SRPG aja udah cukup ya nah yang gue pegang ini SRPG 33 varian warnanya green olive atau army green ya nah yang gue bahas ini talinya NATO case nya stainless steel kacanya sih masih uh, hardlex ya modelnya tapi agak dome sih agak dome dikit case stainless steelnya ini finishingnya sunblast ya, kayak agak agak buram-buram dofi ini kan finishingnya sunblast yang bikin gue suka lagi adalah di lock ini ada lock hole jadi kalian kalau mau ganti strap gampang tinggal tusuk ini yang bikin gue suka diameternya kurang lebih masih di 39, hampir 40 tapi nggak sampai nah yang bikin gue suka ini sekarang Seiko itu udah mulai ngeluarin diameter-diameter yang nggak terlalu oversize ya mungkin bagi beberapa orang yang suka jam gede atau yang oversize watch ya bakal kecewa sih. eh Saya kok ngeluarinnya nggak gede sih. Buat gua jam itu bukan perkara gede atau kecil ya, tapi perkara estetika ya, pantas atau enggak, nyaman atau enggak di pergelangan tangan lo. Nah, di pergelangan tangan gua yang 14.4 modelnya kayak gini, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Walaupun laktulaknya luck mungkin agak panjang sedikit yang menjadikan dia agak wear big, tapi it's okay sih. Next, di sini juga masih SRPG tapi yang ini adalah SRPG 31 warnanya gray yeah. Speknya masih sama, movement 4 4R36 automatic with hack and winding. Oh ya, yeah, untuk backcase-nya ini tetap see-through ya, ciri khas Seiko 5. Nanti bakal gue kasih beauty shot-nya. Dan untuk yang SRPG yang ini karena dia sama-sama nato finishing-nya juga sama. Stainless steel case with sunblast finishing, jadi kesannya kayak buram gitu. Nah, ini kalau on race, ya yeah. on wrist nya kurang lebih kayak gini. Keren sih, ini gua bilang buat daily beater, oke okay. buat um, kesan field watch juga oke. Okay. Ini kenapa gua suka salah satu alasan juga kenapa gua suka jam model militer ini karena menurut gua netral. Kalau diver kan kelihatan banget ya ada bezelnya, kadang malah kelihatan kesannya gagah banget gitu kan. Tapi kalau ini dibilang dress nggak terlalu, dibilang sporty juga nggak terlalu. Tapi pas aja sih, kayak lebih all rounder gitu sih. Buat yang nggak suka kesan ada bezelnya or else yang clean clean ini pas banget. Nah varian lain ini juga ada yang leather ya kalau ini tadi kan NATO kalau yang ini ini leather strap ada teksturnya leathernya ketebalannya lumayan kurang lebih mungkin di 3mm ya atau hampir 4mm tapi nggak kaku sih dan tetap nyaman nah ini varian warnanya full black ya case nya black strap nya juga black nah yang bikin gue seneng walaupun gue biasanya bukan penyuka case warna black tapi di sini angkanya dibuat kontras. Jadi kelihatan kayak lebih gampang dibaca kayak gitu sih. Tetap sama spesifikasinya, tapi ini looknya lebih keren sih menurut gua lebih kelihatan agak gagah dikit sih. Karena warnanya full black. sih. Hmm. Nah, kalau yang ini adalah SRPG 41. Jadi kalian kalau cari di kotak search kita cukup tulis SRPG aja udah cukup sih sebenarnya. Next, nah ini yang terakhir yang gue pegang sini ini varian stainless steel dengan colornya gold brass ya gold brass. Jadi ini bukan perunggu stainless steel. Tapi warnanya gold brush, supaya kesan vintage-nya lebih dapat. Nah, ini dialnya, dia mon, e, warnanya olive green, gradient olive green, indeks markernya itu warnanya juga sama gold brush. Dan untuk di chapter-nya, disini baru ada dot lum-nya. Menurut gue, ini keren, keren juga sih di antara semua, ya. Ya, emang selera tapi menurut gue ini paling keren karena militer kayak gini kan sebetulnya udah dari zaman dulu dada ya jadi kalau misalkan warna ini itu lebih mengesankan kalau dia itu vintage banget sih nah ini buat back case di sini ya dia modelnya see through atau exhibition movement tetap sama masih di 4R36 Nah, untuk harga, nah, kalian pasti nggak nyangka, atau mungkin udah ada yang tahu. Kalau dibandingin sama yang mirip tadi, gue bilang harga Seiko ini masih di kisaran 2,2-an. Kalian mau suka yang full black leather atau yang brush gold leather atau yang nato? tapi Green Army terus case-nya sunblast atau yang mungkin Grey Grey nya agak-agak misty blue gitu ya kadang sekilas kelihatan kayak biru muda tapi ini basically ini Grey terserah kalian sih ngerasa kalian kalau mau berburu mumpung masih ada ya mumpung masih ada dan ready stop mungkin ya buruan langsung aja ke web kita di jamtangan.com and aplikasi jamtangan.com oh iya yeah. buat yang belum subscribe gue saranin buat subscribe karena ya you know lah di channel ini kan kita biasanya suka adain surprise surprise so buat para subscriber jangan lupa nyalain loncengnya juga yang baru subscribe juga nyalain loncengnya so kalau misalkan ada video-video terbaru entah itu ada unsur surprise-nya atau enggak Kalian tetap dapat notifikasi dari kita. So, kalau ada pertanyaan atau saran, or else bisa langsung tulis di kolom komen. Gue saranin buat like, tapi kalau enggak ya tinggal klik tombol dislike aja. It's okay kok. Oke, okay? aku rasa sekian dulu video review kali ini. And see you on the next video. Bye.